kembali lagi bersama saya di teknik Komputer dan Jaringan kali ini saya akan membagikan tutorial langkah-langkah untuk pengerjaan soal prakimen kedurunan ya jadi di sini ada soal yang paket tiga ya petunjuk umum nah, di sini ada daftar peralatannya oke kita langsung ke soal saja jadi soal atau tugasnya yaitu troubleshooting dengan jaringan pada jaringan client server maka kerja di dalam uji kompetensi kalian ini anda bertindak sebagai seorang administrator yang iya yang pertama memiliki sebuah web server dan database server yang kedua memiliki sebuah router sebagai gateway untuk menyambung ke internet yang ketiga memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot yang keempat memiliki sebuah web yang berbasis wordpress yang kelima memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless kemudian untuk yang keenam memiliki 50 klien yang mengakses internet yang menggunakan kabel yang kedua setiap klien yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan akses 206 KB per second yang 8 setiap klien yang terkoneksi pada wireless network memiliki kecepatan akses set 128 KB per second ya beberapa konfigurasi yang harus diketahui adalah yang pertama itu IP ke router ke internet sesuai konfigurasi USB Yang kedua IP network lokal area 10.10.x ya. X merupakan nomor baku ya bagian IP lokal area di itu menggunakan VLSM. Oke, saya alas variabel length subnet mask ya. Oke. Okay. Jadi di sini kita sudah tahu ya soalnya. Ya oke kita lihat di sini gambar kerjanya ya oke, jadi gambar kerjaan ini yang ether1 internet ya ether4 dia web server ether2 uh, jaringan kabel ya ether3 wireless ya oke, jadi ini gambarnya sebenarnya kurang pas ini ya jadi harusnya dari sini di ditarik satu kabelnya ya, karena dia menggunakan wireless karena di sini sudah ada switch ya oke okay sekarang kita akan mengerjakan jadi saya sudah pasang topologinya seperti gambar berikut ini tapi untuk ether3 nya saya tarik dari mikrotik ke router mikrotik ya oke langsung kita ke penyelesaiannya yang pertama itu kita buka winbox ya oke sini sudah ada terdaftar mikrotik saya saya konekkan dulu. Ya, kalau tidak mau dia mau seperti ini, kita perhatikan di sini. Kita masuk ke change adapter setting, pastikan dia di virtualnya di nonaktifkan dulu ya. Ya, jadi ini harus dinonaktifkan supaya kita bisa masuk ke sini ke tampilan winbox -nya ya. Oke. Okay selanjutnya kita reset dulu konfigurasi ya karena di sini sudah ada konfigurasi yang lama jadi kita reset ulang, kita konfigurasi mulai dari awal ya jadi kita tunggu sampai restart sendiri ya sebelum kita uh, lanjut kita lihat lagi soalnya ya kita lihat soalnya di sini bahwasanya di ether satu internet ya, ether 2 jaringan kabel oke. Okay. Iya. Langsung kita masuk ke interface setiap ether kita buat ya sesuai dengan soal. Ether satu internet. Apply oke. Okay jaringan ya, kalau seperti ini kita tekan aja. Rekornya ya, kenapa bisa seperti ini. Jadi, ini karena uh, kabelan yang saya gunakan dia ya, kurang bagus nih ya. jaringan. Oh, tadi dia sudah terkait. ini jaring, sekarang jaringan kabel. Jadi, kita buat dulu namanya semua. setelah selesai kita uh, kita buat nama setiap interface-nya kemudian kita langsung masuk ke IP di sini kita buat uh, DHCP client ya jadi di DHCP client kita tambahkan untuk ya, satu internet ya apply oke okay. Jadi di sini kita aktifkan, kita centang. Kita tunggu sampai kita mendapatkan IP ya. Jadi kita harus mendapatkan IP address. Ya di sini saya sudah dapat IP 192.168.1.36 ya. Oke, kemudian kita masuk ke new terminal, coba kita ke internet kita cek apakah router mikrotik kita sudah terkoneksi ya jadi di sini router mikrotiknya sudah terhubung ke internet kemudian kita masuk ke ip uh, address ya kita tambahkan untuk ether duanya itu jaringan kabel ya jaringan kabel di sini kita lihat bawahnya memiliki serangkaian mac address Oh iya yang kita kerjakan yang klien yang banyak ya jadi di sini memiliki klien wireless 100 klien ya Oke jadi yang wireless 100 klien di sini disesuaikan dengan IP yang dimintai ya. Oke saya contohkan nomor kursi saya uh, ini 10 ya saya merupakan mendapatkan warna kursi 10.000 ya, ya kan kita ganti menjadi 10.9 10.1 TV 25 ya. Kenapa dia satu 25 ya Jadi kalau graphic 25 itu uh, dia mencapai 128 host ya jadi mencukupi untuk 100 host, ya. jadi itu dihitung menggunakan teknik VLSM Oke okay, kemudian kita apply Oke okay. kemudian di sini kita masuk ke 50 klien ya Jadi kalau dia 50 klien berarti 60 60-26 ya iya 26, 2664 kan masuk lagi IP address kita masukkan jaringan kabel kita buat di sini 10 titik 10 titik jadi tadi sampai 128 berarti 129 perfect 6 ya perfect 26 play Oke, okay. ya, kemudian untuk server, ya, itu servernya. Jadi, tadi 128 ditambah 64 sekitaran 92 ya, tersendiri. Jadi, berarti kita taruh di sini 10, .10, .10, .10 Prefix saya buatkan di sini Prefix 29 ya jadi Prefix 29 itu sekitaran 8 watch ya. ya jadi saya biarkan seperti itu apply Oke okay. kemudian setelah selesai seperti ini kita masuk ke IV firewall ya jadi supaya bisa nanti terhubung ke kliennya jadi di di IV firewall kita masukkan di nat klik tanda plus kemudian generalis ini kita pilih sr-cena kemudian di out interface-nya kita pilih tersatu internet kemudian di action kita pilih di sini duration-nya. kita centang lognya kemudian kita apply oke okay. oke okay. kemudian kita masuk ke DHCP Hai ya ya DHCP server DHCP setan. Jadi di sini kita pilih jaringan kabel X X X ya. Oke, jadi di kabel diminta di sini bahwasanya memiliki 50 kan. Ya. Oke, jadi ini kita buat 130 sampai 180 ya. 130 tambah 50 kan 180. Kemudian kita next next next Oke okay. kemudian masuk lagi ke jaringan wireless ya di wireless tadi kita diminta sampai 100-100 ya. ya jadi 2 tambah 100 dia sekitar 102 untuk hostnya ya kemudian uh, kita memiliki server ya. Next, next, next. Oke okay, servernya ya kita biarkan aja seperti itu. Terus kita kurangi. Oke. Okay, sekarang kita masuk ke kita lihat soalnya. Oke okay, jadi kita sudah sampai di soal ini. Oke okay, sekarang kita akan melimitasi ya limitasi jaringan, queues ya, jadi queues, kemudian simple queues kita tambahkan, ya di sini kita masukkan targetnya ya, jadi kita buat di jaringan kabel, ini kita buat namanya limitasi jaringan kabel, eh, limitasi jaringan kabel jadi kalau di kabel untuk setiap play yang terdeksi kabel dia untuk link 256kw per second jadi kita buat dia untuk target uploadnya 256k kemudian downloadnya juga 256k oke kemudian kita play oke kemudian kita tambahkan untuk limitasi Jaringan wireless, jadi di sini kita buat limitasi jaringan wireless. Di sini di 128 ya, 128 kita ganti menjadi 128k dan target downloadnya 128k. Oke, okay. oke. Okay, jadi kita sudah limitasi untuk jaringan kabel dan jaringan wireless ya oke okay, di sini kita sudah terkoneksi ya jadi server kita sudah terkoneksi ini kita close kita close kita coba cek IP yang kita dapat ya ya di sini kita mendapatkan IP titik 10 10.10.10.198 ya. Jadi dengan default gateway nya 193 ya sesuai dengan uh, konfigurasi kita yang tadi. Oke, jadi kita sudah terkonek ke internet. Kita coba ping ke oh, Google. Ya, kita sudah terkonek ya. Kemudian ee uh, kita setting akses point kita ya jadi di sini di soal bahasanya memiliki sebuah router sebagai gateway untuk buat menghubungkan internet memiliki sebuah koneksi wireless yang dapat sukses sebuah, sebuah website oke ya jadi di sini saya akan buat wifi itu kita masuk ke alamat access kita ya kita beli Wi-Fi .net. Sini kita masuk ke Google kita max kemudian kita pilih amri um, access point ya kita next ya di sini kita buat bukakan ya nama es wirelessnya ya kakak tkj paket 3 ya kemudian kita buat eh uh, security-nya atau passwordnya kita buat aja 123-8 ya kemudian kita next Ya kita biarkan aja di sini, di HCP ya. kita next kan finish ya Kemudian kita akan cek nanti uh, limitasinya, apa kabar fungsi atau tidak ya Jadi tadi di wireless dia, dia tertiga, kita limitasi bahwasanya dia kecepatannya harus uh, tidak boleh melewati 256 Kbps ya Oke kita tunggu. Oke, saya akan coba cek di handphone saya. Oke di sini sudah ada UKKTKJ paket 3 Kita tunggu dulu prosesnya sampai 100% persen. buatkan servernya ya server yang berbasis database Oke di sini kita sudah selesai tinggal yang ini Oke okay. nanti kita masuk langsung ke menggunakan user root ya kita menggunakan user root agar bisa kita konfigurasi IP address ya yeah. kita login menggunakan root uh, passwordnya masuk ya sampai ada tulisan di sini root Debian tanda pagar ya oke kemudian coba kita cek dulu ke internet apa sudah terkoneksi oke ini sudah terhubung ke internet tetapi saya mau ganti saya akan menggunakan IP yang statik ya karena ini masih menggunakan IP DHCP jadi di otomatis ya sekarang kita masuk perintah nano spasi slash etc slash Network interface interface pakai <k> eth. <crystalline> Oke okay, di sini kita langsung ganti di nya menjadi statik ya. Oke okay, kemudian kita masuk address. Di sini saya akan buatkan IP-nya 10.10.10.194 10 ya. Karena 193 tadi itu untuk empatnya dari soal yang sudah dibahas sebelumnya ya oke jadi kita buat di servernya di server ini jadi di router macrot ini itu sudah 193 ya oke kemudian di sini address address kita buat 25.25.25 kita buatkan dia 250W ya. 250W. kemudian kita buat di disini gateway gateway nya kita ya. ikuti 193 kita masuk ke IP eh, ether 4 nya untuk server kemudian disini saya masukkan dfs menu server tekan di sini api Google dan Kemudian kita tekan ctrl X, Y, antar, hitungin. Masuk untuk peradat networknya, plus working, Oke, coba kita cek IP-nya apakah sudah masuk. IPA enter. Oke, IP kita belum masuk ya. Kalau dia belum masuk, bisa kita ketikkan perintah dengan if up np0s3 ya. NP0s3 dari mana? Ya, itu dari event kan np0s3 yang tadi ya. Kita enter. Oke, kemudian kita ketikkan IPA ya. Ya di sini sudah masuk IP kita 10.10.10.194/24 30 ya. Oke sekarang uh, kita coba gini ya. Ping Google. Oke di sini kita sudah terkoneksi ke internet. Masuk perintah APD spasi install spasi apa C2 spasi HP spasi Maria DB server spasi Maria DB Windows spasi php MySQL. Okay, di sini dia want to continue ya kita tep, kita pilih y yes, kemudian nah di sini dia minta try ya yeah, syndrome and press enter ya yeah. jadi okay, jadi kita masukkan dvd ya satunya di dalam prosesnya selesai untuk pihak b 2 kita cek dulu apa C 2-nya dengan service statusnya. Okay. Kita, kita, kita cek dari players. Jadi saya contohkan ini adalah kliennya jadi sempurna ini saya akan menggunakan Windows dari sini. C sudah dalam sepuluh titik sepuluh sepuluh titik satu sembilan empat ya skor ya di sini sudah abc C dua Debian default pack sudah muncul ya. si minp ya jadi ya, kita diminta password jadi kita masukkan password yang baru kita buat tadi ya kemudian kita buat uh, database nya ya create create database wordpress oke jadi nama database nya nanti wordpress db sdb WordPress jangan lupa dengan Terima setelah selesai kita konfigurasi tadi kita cek IP jadi sini bisa kita seperti seperti 1 dan 4 ya kemudian kita coba akses dari klien ya. Oke okay. sini akan kita buka alamatnya sepuluh titik jadi kita ini dibawa ke halaman WordPress ya. Oke okay, kita pilih bahasanya. Ya, kita pilih saja bahasa Inggris ya. Kemudian kita continue, ya. let's go. Kemudian kita buat data base name-nya jadi Oke. Kemudian username-nya wp. Kemudian untuk password-nya debian. Oke, kemudian ssh. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, jadi kita di sini di disuruh untuk judul web kita ya jadi sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan soal luka kakak kita oke okay. oh.